nang digi, kok betul tolong eh, tolong eh, tolong nang di sini eh, apa kan? aku nang digi, tolong ternyata, ternyata makasih saja jembat, tapi terambil kateku tapi sih, ngopo, gaknya lo ngoboh, tolong eh, ah, ah, ah, ah, say mbak sobring orang nari, sini Sumpah su, aku gak tanya lama apa-apa Aku lo ketinggini lo muli terus Hah. Masa kan? Masa? Iya yeah. aku yang mau ngakusin dan aku pasalah ya? oke okay, lah aja oh huh, siapa nih? tolong! iya? <tong> <Yeah>. ngakusin? aku gak salah anda ini aku gak salah bok aku yang mau ngakus dia besok aku ngaku baja open nahi open